Hai, hai hai Setiap tahunnya, umat muslim di seluruh dunia merayakan keistimewaan Hari Raya Idul Fitri setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan Ya, mungkin banyak di antara kalian sudah cukup familiar menyebut Idul Fitri dengan istilah lebaran bukan? Istilah lebaran memang sudah cukup populer dan identik di Indonesia Apalagi pada malam sebelum lebaran, para umat Islam akan melakukan tradisi yang identik dengan umat muslim di Indonesia, yaitu malam takbiran. Biasanya, takbiran dilakukan pada malam hari menjelang Idul Fitri. Namun umumnya, pawai takbiran ini pun berbeda-beda di setiap daerah, tergantung tradisi yang sudah turun-temurun di daerah tersebut. Dasop, nah, melakukan beragam tradisi tersebut memang butuh persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari ya termasuk saat membeli kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun sayangnya, momen tersebut tidak bisa dinikmati oleh seorang petani berikut ini yang ditemukan tewas tanpa kepala setelah bertemu harimau ketika sedang berada di kebun karet. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Personil BBKSDA Riau memasang kamera jebak di Kelurahan Rempah, Kabupaten Siak. Ini menyusul konflik harimau Sumatera dengan manusia beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri kemarin. Harimau yang menerkam seorang petani ini telah menewaskan seorang pria yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan saat berada di kebun karet pada hari Kamis. Kepala BBKSDA Riau sendiri memastikan kematian korban karena serangan harimau. Hal itu berdasarkan temuan jejak oleh petugas di lokasi kejadian. Bahkan, setelah dicek lokasi korban meninggal, ada jejak harimau yang artinya korban meninggal karena interaksi negatif dengan harimau. Sebagai tindak lanjut, BBKSDA Riau kemudian memasang satu kandang jebak yang dilengkapi dengan umpan berupa kambing di lokasi kejadian. Sembari memasang kandang jebak tersebut, BPKS di berharap harimau pemangsa manusia itu tertarik dengan umpan tersebut. Ya, selanjutnya jika harimau tertangkap, petugas akan mengevakuasi ke lokasi yang jauh dari keberadaan manusia. Namun selain kandang, petugas juga memasang kamera jebak. Kamera trap ini ada 5 unit yang dipasang di beberapa titik berbeda untuk mengidentifikasi harimau Sumatera. Dengan jepretan kamera ini petugas bisa mengidentifikasi jenis kelamin harimau, ukuran hingga umurnya. Nasab untuk menghindari korban lain, BBK SD Riau menghimbau warga sekitar untuk tidak beraktivitas di kebun, serta meminta warga untuk membatasi aktivitas pada malam hari. Selain itu, BBK SD Riau juga meminta warga untuk tidak bertindak sendiri dan juga para petugas berharap,